teman-teman kali ini akan kita bahas satu motor premium Matic dari Yamaha ya yang mana uh, motor ini sangat laris dan bisa diandalkan ya jadi Nmax ataupun PCX lewat teman-teman saksikan semua video sampai selesai like dan subscribe langsung dari HP teman-teman di sini oke okay? jauh Yamaha t adalah kasta tertinggi di lini sekutik maksi Yamaha teman-teman Menggendong mesin bertenaga dengan kapasitas 530 cc Yang sekarang sudah jadi 560 cc Tak berlebihan sih jika skuter ini disebut sebagai pilihan sekutik bermesin terbesar dan canggih Untuk touring teman-teman Bodinya yang lancip-lancip yang berbeda dengan sebelumnya ya Yang membulat teman-teman di Indonesia, motor ini bersaing dengan BMW C650GT, ya, dengan fitur yang sangat lengkap, mulai dari kendali traksi hingga ABS. Teman-teman, untuk panjangnya motor ini uh, lebih dari 2 meter, teman-teman, ya, tepatnya dua meter dua ratus cm ya dengan beratnya 216 kg ya Oke okay, teman-teman untuk fitur-fiturnya bisa dibilang ini sangat lengkap untuk motor ini yang pertama adalah kontrol kecepatannya teman-teman dengan mengaktifkan fitur ini maka kecepatan motor konstan di atas 50 km per jam kalau di mobil ada fitur kuis control ya kemudian pilihan mode berkendara teman-teman ya, ya di sini ada dua pilihan mode berkendara yakni T-Mode dan S-Mode teman-teman ya jadi eh, kalau T-Mode itu jadi eh, mode berkendara paling mudah ya dipakainya kemudian yang S-Mode itu adalah mode sporty riding teman-teman kemudian untuk kaca depannya yang sudah-sudah eh adjustable ya jadi windshield nya itu dapat disesuaikan secara elektronik, teman-teman. Dengan menekan tombol yang ada di sebelah kiri ini ya. Sangat mudah dan uh, sangat bermanfaat bagi pe pengendaranya, teman-teman ya. Nah, untuk fitur berikutnya ya, sistem kontrol traksi, teman-teman ya. Jadi di motor ini juga dilengkapi dengan traction control ya. Jadi mencegah uh, roda belakang berputar spin ya pada saat Start pertama atau jalanan licin, teman-teman. Jadi lebih safety aja ya. Kemudian, yang berikutnya adalah suspensi upside down. Ya, untuk bagian suspensi depannya sudah dibekali dengan upside down, teman-teman. Jadi, bikin handling stabil dan uh, terlihat gagah ya, memberikan kenyamanan secara maksimal, teman-teman. Kemudian, yang keenam adalah suspensi belakangnya yang sudah tipe monoshock teman-teman ya berbaring ya di bagian eh, belakangnya yang dapat disesuaikan ya preload-nya dengan eh, apa namanya eh, disesuaikan dengan preloadnya hanya memakai obeng min teman-teman ya bisa dikeraskan juga bisa dilembutkan juga jadi mungkin itu saja video kali ini teman-teman ya semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari-cari informasi dengan eh, cari info tentang motor-motor premium maupun motor-motor baru teman-teman ya Silahkan like dan subscribe video ini bagikan ke teman-teman kalian di medsos ya saya sudah di sini mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jos